jika hidupmu penuh dengan ujian maka sebentar lagi kamu akan naik level karena hanya orang yang ikut ujian yang akan mendapat predikat lulus, wow ini kata-kata bijak, simple dan tentunya membuat keluarga konohapun persahabat ya tentunya selalu ingin menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat menghadapi segala ujian apapun seperti halnya Leslar Lesti Bilar, idola kesayangan kita seberat apapun ujian yang tentunya dihadapi mudah Lesti, Papa Bilar mampu melewatinya mudah-mudahan kita juga selalu kuat seperti idola kesengan kita walaupun badai menghadang tetap dilalui dengan tentunya kekuatan yang luar biasa dari cinta kasih sayang mereka berdua, Masya Allah. Kemudian, juga untuk berikutnya, para sahabat, ini ada momen spesial juga dari *Les Lovers Hong Kong*. Ini acara tentunya pengajian dan sekaligus berbagi takjil *Les Lovers Hong Kong*. Mudah-mudahan acaranya lancar, makin kompak, makin solid ya untuk semuanya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan berkah barokah. Semuanya, amin. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun Les Lovers Hong Kong. Untuk teman-teman yang mau hadir silakan merapat ya. Les Lovers Hong Kong lagi mempersiapkan buat takjil nanti. Kita lihat juga nih potret kebersamaan dari Les Lovers Hong Kong. Alhamdulillah indahnya kebersamaan. Semoga Les Lovers Hong Kong kompak terus dan solid. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di acara rutin setiap bulannya. Untuk bagi bagi takjil nanti jam 5.30 segera merapat yang belum merapat, masya Allah sehat terus untuk kalian. Mudah-mudahan makin kompak dan makin solid untuk selalu mensupport yang terbaik buat lesti, rizky bilar dan BBL. Kita lihat begitu banyak persahabat komentar dan tanggapan yang diberikan, diantaranya persahabat dari akun Instagram. Arbia666 mengatakan Masya Allah, Allah kompak Selalu Lai force. Mudah-mudahan tetap kompak dan makin solid Untuk kita semuanya Berikutnya kita lihat juga di postingan terbarunya Ayah Kejora, ini baru saja mengunggah Fodret berada di Cianjur Ayah Kejora saat ini sudah Di Cianjur, bersahabat ya Keluarga besar Bunda Lelsi Sudah berada di Cianjur, mudah sehat Terus dan semoga selalu bahagia ini suasananya yo, adem banget persahabat ya, sejuk dan tenang, Masya Allah. Kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh Ayah Kejora Ngabugurit, kata Ayah, hingga komentar pun begitu banyak diberikan. Di antaranya dari akun Mutiara dua mengatakan, Ayah Bunda Lesti ditungguin sama Abah Jajang, katanya tuh, Aduh Masya Allah. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram, Ismail KNK7 mengatakan Selamat menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah Semoga Allah menerima puasa dan doa kalian Amin Kemudian juga untuk berikutnya Bersahabat dari informasi dari Sentul Putih Bilar Ini mengenai Follow Lestal Entertainment Jadwal nonton bareng Hari ini mulai pukul jam 3 sore dan jam 5 sore. Mudah-mudahan makin kompak. Yuk naikin lagi viewers dari Laslang Entertainment sambil ngabuburit ya untuk warga Konoha. Pokoknya makin solid, makin semangat. Yakinlah, idola kesangan kita tentunya akan selalu menjadi idola yang membanggakan buat kita. Amin. Kemudian juga untuk berikutnya, persahabat kita lihat. Alhamdulillah, untuk channel Youtube Leslar Entertainment sudah 1,56 juta subscriber, Masya Allah. Kita makin bangga sekali, begitu banyak dukungan yang diberikan dari orang baik, orang yang tulus, mensupport karya-karya Leslar. Dan pasti juga kita selalu menunggu, Kabar baik dari Papa Bilar Mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu memberikan kebahagiaan Untuk keluarga Konoha Jadi stay itu di channel ini para sahabat, Biar kalian tidak ketinggalan Informasi terbaru dan pasnya Kabar baik dari idola kita Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh